oh, nggak bisa ngeliat motor orang diem Oh, dua dua masa iya gue bawa pulang cu. Aduh batuknya Oke balik lagi bersama Marlumoto vlog. Jadi malam ini kita masih di Jakarta Mau NR Kemarin udah NR sih Ih masuk kemana mereka Oh ke dalam cu. Kemarin tuh udah NR Cuma sekarang NR lagi Mumpung masih di Jakarta ya kan Karena cuma bentar Gak bawa motor juga sih Karena kesini nyupir mobil dadakan hari minggu kemarin jadinya gak bawa motor Jadi dia ya motor si haji sih bang bang bang bang bang bang, bang. makan bang bang bangnya siapa bang ngapain gue tau haru <coughs> Harul, harul, harul Apa? Padahal tadi pas di lampu merah, stupi bagus Tadi, boncengan Apa sih? Gue ngarep, gue ngarep ngarepnya kan udah ngebutkan dari belakang Ya, mi. Enggak bisa. Kan kan gue bawa motor. di tangannya jail, tangannya tuh oh gak bisa ngeliat motor orang diem Oh duh duh duh, bawa bawa ya bonus kita yang bergaya kena bot tetangga yang ngonplus. <tik> Uah, tarik mur. <tik> <tik> Tangannya, pokoknya dari atas sampai bawah rambut juga nggak bisa enak. diem dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak bisa diam ini goyang terus goang goyang terus udah dari tadi ngerekam minimal oh, banyak <Silen kartu> lu kan gendut loh, itu dulu itu mati dulu dia menggelisah dia dari ujung rambut sampai ujung kaki goyang semua yuk jalan kita katanya ke BSD Tangerang, NR ke sana gue mengikut aja lah gue gak tau daerah sini ini pakai motor si Ajis tuh orang itu yang pakai helm perang lu <coughs> Motor barber ini mah Katanya mah hancurin aja apa-apa. <coughs> NR kita ke BSD Tangerang. Besok udah balik lagi. Ini yang tempat-tempat cornering nih, jalurnya. Ini yang biasa banyak yang jatuh di sini jalan gimana nggak jatuh orang itu ada yang kotak-kotak no corner ringan dari belakang yuk jatuh sampai sana kalau emang udah rencana dari kemarin mah mau ke sini mungkin bawa motor tapi ini nggak ada rencana, memang dadakan kemarin minggu itu, ditelepon, disuruh nyupirin ke Jakarta ya udah. Eh kebetulan pas habis -hab pulang Sanmori kan, habis pulang Sanmori masih pegang kamera ya udah bawa kamera. Ya buat jaga-jaga ya kan, siapa tahu mau jalan-jalan, eh ternyata bener diajak anak-anak NR, ya udah sekalian konten. Wah gak pel Jalan. Ramen ini ada satu dua tiga empat lima enam delapan motor ya. Ini gak tahu daerah mana. Semalam sih tertutup dari malam dari situ. Yang ada tulisan Kota Jakarta. Mau foto tapi nggak ada yang motor ya udah. Jadi ini tuh anak-anak W.O.I, W.O.I, W.R. Owner Indonesia, kalau kemarin, apa, yang N.R. kemarin tuh campur sama anak-anak ini juga, kalau sekarang ini W.O.I. semua, anak W.R. ini, Jabodetabek, yang pernah ke Bandung juga dulu sih, anak-anaknya. apa kaget itunya diputer sama kayak punya gua kemarin ininya diputer pistonnya gua punya lebih parah ngerem kaget punya gua jadi ada masalahnya itu di ini kayak gara-gara kayaknya gara-gara handle sih jadi remnya kayak seret gitu ngerem tuh suka kaget nggak ya. tahu punya siapa asu. ini tadi nemu di parkiran gua bawa aja dikasih kunci sama STNK nya tinggal gua gede aja sih L -nya. L -nya ada nggak usah pake inilah BPKB lumayan aku laku 10 juta nggak tahu Tangerang ke BSD itu berapa jam dari sini soalnya belum pernah juga sih Oh ini dia best day city, big city, big opportunity aja. Bahasa Inggris aing bagus kan? Iyalah. Gak bisa stupi pakai motor ini coba. <laughs> ban depannya malah slip kalau dipakai stupi Soalnya ini ban maxis depannya kalau nggak apa bukan sih? Dan love Jakarta. deng Bandung, oh, ayo, Bandung, ayo. Bandung, Bandung, Bandung, Bandung. Bandung, Bandung sekalian balik kawasan. Uh... Uh... Ya, yeah, stunt rider kita mulai beraksi bernama Rojak, Saudara-saudara dari Jakarta dengan nomor punggung tidak ada nomor punggungnya, motornya WR 155 warna biru plat nomornya tidak ada karena tidak dipasang. Oke, ini dia stunt rider rare owner dari Jakarta. Sudah gitu. Sekian dan terima kasih. Apa itu polisi tidur? Kasihan <laughs> dia dibonceng mental, coy. Lewat polisi tidur. Lihat ini, ya. Lihat itu, ya. Lihat itu, ya. Trabaho, Dia lompat, anjir! Tadi mau mental, kalau nggak lompat mental nih. tinggalin Tinggalin, Enggak mau, oh, mau, cepet Citu masuk. Mau. Kamera off, kamera off. Kamera off. <laughs> cepet cepet asli. Asli. Dan belakang lepas juga nggak akan dapat cum orang udah lewat sudah <laughs> star kalah jauh dia panjang amat tuh mas mas besok nyaiting lagi mas justru amat netralnya ini motor. tinggal tinggal tinggal tinggal nih. tinggal tinggal tinggal tinggal wili wili wili wili. hahaha Hahaha, <laughs> panik dia. Jauh, jadi kalau disentak, kopling lah jatuh itu. <laughs> Ha, ha, ha. <Sakai> Lagian dia orang duduk, duduk bener tadi Dia malah duduk kayak gitu, cowo <Sat daftar> Aduh, perutaya-perutaya yang sakit, Cok. Duduk, duduk, Lihat itu. Duduk, oh dia pegangan Coba tadi kalau tidak pegangan, apa nggak pegangan Ah. Wai itu si boy. Siapa tahu cow? Tiba-tiba lewat di depan dia. Eh boy. Luturing pakai motor, dia turi pakai sepeda anjing bawa dagangan tuh. Yang manis tapi bukan gula, itu dia garam. Wah oh, ada patroli juga di sini cuy. Patroli BST. Lah perasaan tadi di sini banyak yang jualan. Oh, udah pada gegah, ada apa ke depan lagi? Oke, okay, sekarang kita balik. Yang udah makan ketoprak Indomie, NR Jakarta Tangerang, <laughs> Jakarta Bandung tadi maunya biar jalin balik kosan. Mana ni balik? Anjing ngantuk, Cuk. Sekarang udah jam berapa? Jam 3. Iya, jam 3 tadi kalau enggak salah, setengah, jam 3 kurang. Tadi start jalan jam berapa? Jam 9 apa jam 10? Sekarang udah jam 3, balik. saya gue bawa pulang cu atau gue pinggirin aja lah cari yang ada rumah-rumahnya takutnya nanti kalau di sini tuh ketabrak banjir nggak mau dilepas aja ngikut aing terus cu tuh masuk di kantong dia <tuh> Awas, jangan lompat! Woi, jangan lompat, cuk! pulang bawa oleh oleh kucing aja mau gue lepasin di yang tempat ada ada perumahan perumahan tetapi di mana soalnya tadi di pinggir jalan dia takutnya ketabrak mobil kalau pas di sini aja biar dia ke dalam Kau di sini nanti susah cuma. Udahlah kamu di sini aja ya. No. Soalnya mau aing bawa pulang tapi susah jauh daripada di tadi jalan besar. dadah Tapi dia ngikut aing terus cu. Gak tega yang meninggalnya anjing. Masain kudu bawa pulang anjing. Jauh, dia ngikutain terus. Bangsat, di situ aja. Ya? Itu ada rumah bagus, siapa tahu lu dapat makan di situ. Tempat bisa kenyang. Lari, lari, lari. Lari. Lari. Lari. jangan ikut rumah aing jauh dada itu kan rumah bagus siapa tahu nanti mana yang bisa dapat makan enak soalnya nggak bisa mau bawa ya ini lewat mana cowok Tadi dia di jalan besar soalnya Kasian oh. Gue naro kucing deh huh? Naro kucing huh? Naro kucing oh. pakai motor soalnya kan, kalau pakai mobil mah aing bawa tapi nggak tega juga hati teh tapi yang apa-apa lah tadi aing taruhnya di rumah gede moga ajar yang punya rumah suka kucing kan jadi dirawat gitu terus di sini juga tadi banyak banyak apa banyak pedagang pedagang di siapa tahu dikasih makan sama mereka ya kan Soalnya tadi pas lewat tuh nemunya di jalan besar Terus gak ada rumah-rumah kasihan kalau dipikirin situ Ntar nyari makannya gimana penting ayah taruh di rumah gitu Gak tahu mungkin ada yang buang atau gimana Dia jalan dipikir jalan cowo Jalan gede motor kencang-kencang Mobil mana warna hitam lagi gak kelihatan malam sekolah cuma takutnya aja takutnya cuma takut ketabrak aja sih kucing kecil kayak gitu tapi hati kayak enggak tega gitu pengen bawa pulang gimana ya gue kalau ngeliat kucing di jalan tuh apalagi kucing kecil kayak gitu suka enggak tega anjir. gak bisa rombongan lagi tadi nggak tahu yang lain pada kemana. Weh, spanduk orang robo cow. Eh pagar bukan spanduk. Kita jalan balik ke Jakarta lagi Ngantuk anjir <gifat> Pengen tidur tuh coba. coba aja bisa tidur di motor Motor pakai auto Ini udah daerah taro setong Jakarta. Eh, ini tadi kiri bukan sih? Oh, bukan. Ya, Mak. Belok mana, Mak? Mamanya benerin spion, tapi motornya oleng ke kanan, Jok. <laughs> Misa jadi ada ada beberapa orang yang bisa, karena beda rumahnya, beda-beda sih. Ada yang di Bekasi, ada yang di itu terus. Ini kok susah netral? Oh iya, ada yang di Bekasi, ada yang Tangerang, ada yang di Bogor. kembali Kang, hati-hati Bang bawa atau 123 motor kayaknya yang bisa Masa. itu orang pindah-pindah joknya itu bisa hay Sisa dua motor yang lainnya udah bisa. Oke, okay, sekarang udah nyampe. Udah nyampe di penginapan. Daerah penginapan di daerah mana? Cilik ya, di daerah Kebon Sirip. Kalau nggak salah, nama jalannya. Siapa? Langsung gawe Langsung gawe, gawe ini Fatmawati Tadi Si Roja kan? Satu lagi yang ke mana? Siapa? Yang Gogo, itu. Yodi itu kan Satu lagi yang hitam Ucup Tiga. Ucup mah tempatnya, dia udah bak bulus dia Lebak bulus ya? Oh -oh. Terus reflektor gimana besok? Ya besok lah paling lah. Lu bawa atau? Sini lah Jam? Pagi? Ih, ya, bakal, bakal malu. Enggak. paling lu taruh di situ aja nanti kalau gue belum bangun Iyi, tipe -tipe, paling, ya. di resepsionis ah ing bar dua hari udah di terus gimana ini balik balik lah, balik balik Bala, balik Bala, balik balik balik balik balik balik balik balik balik balik balik balik balik balik balik balik balik Wei ini ganti knalpotnya ini nggak boleh nih Ya nah. lu lah, pomo lu knalpot lu kasih ya. <laughs> ya lu enggak apa-apa ada Melo kasih ya dia. Knalpot apa? Ada Melo. Gua lagi label over apa? GP7. GP7. Ini GP7 over over jangan mesin standar. Emang. Enggak jelek over kalau mesin standar. Ini on bore up. Uh, kalau bore up baru over. Oke ya lah. Yo, nah, balik. Yo. Yo. Lu ya. Hati. <laughs> nah, tabrak anjing ini jatuh lagi. gue masuk kagak gue gue di jalan ngantuk anjing tapi nanti sampai kamar tuh nggak bisa tidur bangsat. ya untung gue bawa lutan tinggalin di kursi. ini masih ada sepeda gue mau beli lagi beli apa Amer Vodka, adanya air putih nih, air putih lah. <tuh> Oke, okay. mungkin sampai di sini aja video malam ini. Ini micnya jatuh-jatuh terus bangsan. Step pucuk dulu. Step pucuk 2 Oke, okay, mungkin cukup sampai di sini videonya hari untuk hari ini. Ini malam terakhir, besok kayaknya udah balik lagi karena cuma bentar doang cuma berobat oke okay. see you next video